Hai, hai, hai! Indonesia mempunyai hutan dan juga laut yang banyak dihuni oleh hewan buas. Namun tanpa kita sadari, hewan-hewan tersebut sekarang ini sudah masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang semakin hari semakin sedikit. Penyebab kepunahan hewan buas tersebut karena ulah manusia sendiri yang merusak habitat mereka. Misalnya saja hewan buas di dunia dengan jenis spesies kucing besar yang dipahami seperti harimau Sumatera. Karena merasa terganggu, hewan-hewan buas tersebut akhirnya memilih untuk keluar hutan seakan memperingatkan kepada kita bahwa jangan mengganggunya. Seperti kemunculan seekor harimau Sumatera yang membuat gempar warga di pusat kota Kabupaten Siak. Hewan buas yang masuk dalam daftar satwa dilindungi tersebut terekam berjalan santai masuk ke dalam pusat kota. Kondisi ini membuat BBKSDA Riau melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk pengamanan warga dari kemungkinan serangan harimau. Seekor harimau Sumatera berkeliaran di toko warga pada malam hari di Kampung Suaklanjut, kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. BBKSDA Provinsi Riau memasang kamera dan perangkap jebak harimau dengan meletakkan seekor kambing sebagai umpan di Kampung Suak Lanjut dan Hutan Kota Arwinas Kabupaten Siak. Tim memasang perangkap besi, umpannya kita ganti dengan kambing yang awalnya ayam. Kita pasang kamera trap mengarah ke perangkap yang dipasang satu lagi kamera di sisi lain. Kemudian ada tiga kamera yang di luar hutan kota, kata kepala BBKSD Arial. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Lebih lanjut dia membenarkan hasil rekaman seekor harimau Sumatera dari CCTV sebuah toko milik seorang warga Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Sia, Kabupaten Sia. Terpantau harimau sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari sedang berjalan sendiri. Ya saya juga sudah lihat videonya, informasi yang kita peroleh dari tim, kepolisian dan Pemkap Siak, memang benar video itu berada di Siak. Bisa jadi Harimau itu balik lagi ke jalurnya, setelah sempat masuk hutan kota Arwinas, ungkap kepala BBK SD Dia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di malam hari, khususnya di lokasi tempat ditemukannya Harimau Sumatera ini. Kita imbau masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di malam hari. Khususnya di lokasi tempat ditemukannya jejak diduga milik Satwa Liar itu, tambah kepala BBKSDA SD Arial. Laporan kemunculan Harimau ini nampaknya sudah terjadi dalam satu pekan terakhir di ibu kota Kabupaten Siak tersebut. Penemuan jejak pertama berlokasi di belakang rumah warga Kampung Siak Lanjut, kecamatan Siak pada hari Senin. Pada hari berikutnya ditemukan kembali lokasi perkebunan Semangka dan pada hari Rabu di samping rumah warga.